pemirsa kali ini saya mengikuti acara Gusto Jogja dari Irmada, ikatan remaja-remaja dari Jogja ini. Anggota Irmadanya baru nyampe di Gunung Kidul. Nah, jangan lupa subscribe channel saya dan ikuti perjalanan kami kami akan ke pantai tapi sebelumnya mau sarapan dulu ada pare ini tak video nengok <tik> ini ke pantai ke so, pantainya ini, ini rasa sandalan, eh? rasa sandalan lebih ya Pantai Ya dia itu belum kan kan kan kan Ya. ekara ekar itu juga. Judunya ekar. Ini yang dari hidup selamat <laughs> menikmati Lumpur ni, eh? Kau cak? Bapaknya lalir angko, kau ingat? Sudah cupok tak salin ni, lumpur kono, eh? Bapaknya lalir angkoan. Eh? Tapi soalnya ramai. Langsir kurang pak? <tuk> Hah. Soalnya. saya Kalau oh, dan lumparnya, eh, kocak, bapa nggak lalui rangko, bapa sudah jumpok ni tak salin bi, lumpen kono, eh, bapa nggak lalui rangkoan. eh tapi soalnya ramai, langkir langkos kurang gawap pak. jangan kok nggak soalnya napa Iya. Hmm? Yeah. Ini kalau dari atas pantainya indah sekali. Ini Menara Paris. yang buat dari bambu <San> andanya jernih banget kita naik ke atas lagi. banana Hmm Mama Mama lah ning kono bapak jeruk Pak Jeruk ndak sing keri Neng kok jeruk lah Jeruk lah Ya, di tadi. Oke, putra